Halo Assalamualaikum, kembali lagi dengan Sobat Alam Maninjau Di kesempatan kali ini kita membahas tentang 10 gunung tertinggi di Indonesia Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki banyak sekali gunung-gunung tinggi yang tersebar dari Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, hingga Pulau Papua Inilah daftar 10 gunung tertinggi di Indonesia. Tapi sebelum itu tidak bosan-bosannya, saya mengingatkan kepada teman-teman untuk menekan tombol subscribe, like, comment, and share. Kita mulai dari yang pertama. Number 1 Puncak Jaya Wijaya Puncak Jayawijaya atau disebut juga karstens piramid adalah puncak gunung tertinggi di Indonesia Puncak Jayawijaya memiliki ketinggian 4884 mdpl merupakan puncak tertinggi gunung karstens di barisan Sudirman tinggi tengah barat Provinsi Papua puncak lainnya di barisan Sudirman adalah Puncak Karstens Timur memiliki ketinggian 4808 mdpl. Sedangkan Sumantri memiliki ketinggian 4870 mdpl dan Puncak Engga Puluh memiliki ketinggian 4863 mdpl. Number two. Puncak Mandala. Puncak Mandala adalah sebuah gunung yang terletak di sebelah timur Papua dengan ketinggian 4760 mdpl Puncak Mandala adalah puncak tertinggi dari barisan Jayawijaya pada tahun 90-an kawasan tertinggi di Puncak Mandala kerap tertutup oleh salju namun salju tersebut sudah tidak terlihat lagi karena efek pemanasan global Penakluk pertama Gunung Mandala ialah Hermann Verstappen, Arthur Escher, Max Tissing, Jan de Wijen, dan Pieter La. Pada tahun 1959 yang lalu. Number three. Puncak Trikora Puncak Trikora memiliki ketinggian 4.750 mdpl. Puncak Trikora atau disebut Wilhelminapik Peak terletak di sebelah timur barisan Sudirman. Seperti halnya Puncak Mandala, Puncak Trikora pun dulunya diselimuti oleh salju, namun sejak tahun 1962 tak terlihat lagi karena akibat pemanasan global. Nama Wilhelmina Napik digunakan hingga tahun 1963. Penakluk pertama Gunung Trikora ialah Fransen Herdese, Hubreh dan Verstek pada 1913 tahun yang lalu. Puncak Pilimsit Engga Pilimsit atau Gunung Idenbuk adalah sebuah gunung yang terletak di Provinsi Papua, Indonesia, di bagian barat pegunungan Mauke. Engga Pilimsit memiliki ketinggian 4717 mdpl. Engga Pilimsit berjarak sekitar 21 km ke arah timur laut dari puncak gunung tertinggi di Indonesia, Puncak Jaya. Sebutan lain Mount Idenbeg, nama yang digunakan oleh kolonial Belanda. Penakluk pertama Gunung Pilimsit ialah Heinrich Herrer dan Philip Temple pada tahun 1962. Gunung Kerinci Di posisi kelima gunung tertinggi di Indonesia adalah Gunung Kerinci yang memiliki ketinggian 3.805 mdpl. Gunung Kerinci terletak di pegunungan Bukit Barisan di wilayah Sumatera Barat dan Jambi, bagian tengah barat pulau, sekitar 81 mil selatan padang. Gunung Kerinci dikelilingi oleh hutan lebat Taman Nasional Kerinci Seblat, rumah bagi spesies yang terancam punah seperti harimau Sumatera dan badak Sumatera. Sebutan lain gunung ini ialah Peak of Indrapura Gunung Kerinci termasuk Gunung berapi tertinggi di Indonesia Penakluk pertama ialah Aren Ludolf van Hassel dan Daniel David Vett pada tahun 1877 Number six. Gunung Rinjani Gunung Rinjani merupakan gunung berapi aktif yang terletak di Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat Indonesia secara administratif gunung ini berada di Kabupaten Lombok Utara Nusa Tenggara Barat dengan ketinggian 3726 mdpl menjadikan Gunung Rinjani sebagai gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia setelah Gunung Kerinci Suku Sasak dan umat Hindu menganggap Gunung Rinjani dan Danau Segara Anak sebagai tempat suci. Beberapa kegiatan keagamaan kadang-kadang dilakukan di dua daerah. Meski berada di ketinggian ribuan kilometer, air di Segara Anak tak terasa dingin karena adanya hawa panas dari dasar Gunung Rinjani. Di bagian dalam Gunung Rinjani, Terdapat danau kawah bernama Segara Anak yang menyempurnakan keindahan Gunung Rinjani di mata para pendaki. Number seven. Gunung Semeru Gunung Semeru merupakan gunung berapi aktif yang terletak di Jawa Timur, Indonesia. Menjulang setinggi 3676 MDPL, menjadikannya sebagai gunung tertinggi di Pulau Jawa dan gunung tertinggi ketujuh di Indonesia. Dikenal juga sebagai Mahameru. Nama Mahameru berasal dari keyakinan agama Hindu-Buddha. Meru atau Sumeru memiliki arti tempat tinggal dewa. Para pendaki Gunung Semeru bisa berangkat dari wilayah Malang ataupun Lumajang di Jawa Timur. Lama waktu untuk mendaki dan menuruni Gunung Semeru bisa memakan waktu empat hari. Penakluk pertama gunung ini ialah Kliknet pada tahun 1838. Gunung Sanggar Gunung Sanggar terletak di wilayah Leloken, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Gunung ini memiliki ketinggian 3.564 mdpl. Gunung Sanggar berada di kompleks pegunungan yang sama dengan Rinjani. Number nine. Gunung Latimojong Gunung Latimojong atau Buluran Temario adalah gunung yang terletak di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Dengan ketinggian 3478 mdpl. Puncak Rante Mario atau Gunung Latimojong adalah gunung tertinggi di Pulau Sulawesi dan tertinggi ke-9 di Indonesia. Number 10. Gunung Selamat Gunung Selamat adalah sebuah gunung berapi aktif yang di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Indonesia. Gunung Selamat sempat ditutup untuk pendakian pada tahun 2010 dan 2011, namun dibuka kembali pada akhir 2011. Gunung Selamat pernah meletus pada tahun 2009 dan pada September tahun 2014. Dan di kaki Gunung Selamat, terdapat objek wisata Batu Raden yang menjadi andalan pariwisata kota Purwokerto dan Kabupaten Banyumas.